Ada mainan kanyut teman-teman Ayo kita ambil Kita lihat ya Itu mainan apa ya Wow Mobil truk gandeng Warnanya bagus sekali ya Kita ambil Kita taruh sini teman-teman Wow Ada lagi teman-teman Mainan kanyut Coba kita ambil teman-teman Ini mobil dok teman-teman Mobil VW Kita taruh sini ya Wow Ada lagi teman-teman ayo kita ambil lagi teman-teman ini mobil truk teman-teman warnanya mantul ya kita taruh di sana ya itu adalah lagi teman-teman ambil ya teman-teman ini mobil van warna biru. Iya, widih, ada lagi teman-teman. Ada yang hanyut, apa itu teman-teman? Ini sepertinya kucing, teman-teman. Kasihan sekali dia kedinginan, teman-teman. Ayo kita angkat, teman-teman, biar -teman. dia kedinginan. Taruh sini ya, pasti ada yang hanyut lagi. Tuh kan betul, kan, teman-teman? Ada yang hanyut, ayo kita ambil, teman-teman. Sepertinya, nah, ini pesawat ke teman-teman. Warnanya warna merah, merah putih sekali ya teman-teman. Ayo teman-teman kita lagi di sini teman-teman. Kira-kira masih ada lagi enggak ya teman-teman ya? Ya kita tunggu aja di sini teman-teman. Oh, kan ada lagi teman-teman. Ini apa itu ya? Coba kita tunggu. Kita lihat. wow, Ini dia teman-teman. Merah. kita taruh sini kita tunggu lagi sama ada yang hanyut teman-teman kita tunggu ya uh, kita tunggu nah ada lagi teman-teman ini yang tadi kita dapat di awal teman-teman kira-kira masih ada lagi nggak ya ayolah kita tunggulah di sini. hai, masih ada nah betul kan teman-teman apa itu, teman teman-teman wow motor hai, teman teman-teman hai, hai, warna hitam putih teman-teman kita tumpulkan ya dengan mainan yang lain mantul